woi sebut no kata-kata game mantanmu apa? kupu-kupu mencok ning tali laku tau pacaran nih woi he? apa? burung nuri di pinggir kali kabel mantanku enggak teli woi eh? apa? aku tanpamu duitku utuh mantan dia yang tahu sayang tapi sorry saiki ini aku serapi